kia yang sabar berdakwah tanpa menfonis, lah nyatanya lebih bisa dadani ketimbang yang main nggak ada fonis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa melawan dosa kemudian fonisnya menjadi kah? makanya Rasulullah Sengau 10, ampun demen Oh, nak dosa wajib dobat, Mahsyat tu juorok, mahsyat tu jelek sudah harus dosa. ya gitu saja. Kamen jangan terus berlebihan menganggap kafir. Mereka naik anggap kafir terus anelek halal darah. Kamen tak tidurnya. Tragedi di Iraq, di Afghanistan itu tragedi ekstremis karena setiap orang mudah mengkafir. Sundi kafir Rosi Asia, kafir nono pun. Jadi tragedi, tragedi takfir itu ekstrem. Kita ada menganalisis cara politiknya yang dibikin kelompok tertentu. Nah ini yang masalah tradisi negota. Tak, tradisi tabur itu dulu makan korban si jina alim wa'awiyah si ira diabalikan makan perang bersaud tak se makanya ahli sunnah wal jamaah ya memang ahli sunnah juga punya resiko juga masalah aurat bang resikonya ahli sunnah man. mana gua ngulah alami islam indonesia lewat india ulama india orang fanatik aurat jadi barnaikan di masjid itu ya tarian bareng enggak sih cicil babi satu gelera cicil <tik> kata aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, Orang mungkin di ngangkat nol, kok tiga oh, jalan ya orang Tapi kalau ngilangnya agak jalan. Tapi kan jalan aja orang ke orang ke olahraga anak kiri, agak kenal. Gak tau Mulai dulu lama ahli sunnah begitu itu dia. Wali somo be masjidnya nonton itu ya, Entah saya juga gak tau cirinya. Ahli sunnah mulai dulu melihat gitu-gitu diam Meskipun ngaku itu ataupun ini, memang mulai dulu tradisinya. Ya saya tidak tahu, nanti tanggung jawabnya neng obok kayak apa ya, kita tidak tahu. Apa yang benar FPI, apa Ali Sunnah ya, sama Ali, FBI juga ahli Sunnah, <tuh> karena Habib Rizieq itu ya Gurriyah Rasul. Tapi kan kita adil, saya itu sering ditanya menurut general Habib Rizieq itu gimana? Habib Rizieq itu Gurriyah Rasul, nah Himungkat tuh pasti baik. Tapi saya juga bilang, Pak Koresia siap ya orang alim juga ya <tuh> Rasul, dan cara pandang Pak Koresia siap ya kayak begitu. Kan nggak mungkin Pak, eh, Pak Sinten, Pak Sinten, Pak. Khabib Rizik, saya dengan wajah kan, ya mungkin. Kalau langit, tembak bumi. Nah, Enggak kita kan, makanya saya itu ingin ya, yang ngaji saya, kalau Anda itu istibat sama kata ya badinannya kakak. Saya ini orang alim, tapi masih belajar. Saya baca ideologi SDI, saya juga baca bumbunya Pak Sihak. Saya bahkan baca karangannya Mbak Soleh Darat, karangannya Kalidogo, meskipun saya juga baca karangannya Sunan Giri, Sunan Ampel. Jadi saya itu baca mulai ulama yang ekstremis sampai ulama yang tunabel. Kan? Karena saya orang alim. Orang alim harus punya bekal banyak. Kita jangan satu arah. Kalau sampean mengidolakan Habib yang berat, karena itu Habib, Mbak Pres Bapak tidak. Habib beliau juga profesor doktor orang ahli tafsir. Eh, enggak, tenang saja. Wawancara yang mikrotik sih, semua acara ini ke loh, bikin kan terorin ini, Pak. Waktu, ini sebesar ini. lupa, perusahaan Mau ngalim sore, dibawa aja ini ke tenaga. Udara bahasaku aku merem-merem. Oke, <tongan> loh, ini nyata gitu yang ya <tentukan> <Ketua, di> <tentukan> <tentukan fan> nah, mau ini ini bintang nopornya biasa cerong lu nak keluar mati kan rong tapi bijinya besok paham itu tuh mau neliti tulisannya tetep <girly> <tuh>, Bapak dunia jalan orang tetep itu, so, ayo percaya <laughs> Nah itu awus neng akhirat, ngecatokan <laughs> Lepes, lepes Cowong <lepes>, <girly> so, alem mulai, gue rekitab, gue selalih mutolak Tampai di delek, hehehe <girly> Bodo-bodo bergelok film Pak siap ya, tuh dia Ya memang biar gitu, memang, ya beliau punya sanat juga Punya sanat juga, darang adek di masyarakat gue gitu. Apalagi sana tuh didukung fakta Kiai yang sabar berdakwah tanpa menkoanistah nyatanya lebih bisa dandani ketimbang yang main. Oh. Makanya kita punya khairah dulu ada Gusme, ya, banyak, banyak ini figuran saya dulu zaman desa begitu. Lonteiku, wong ahli masih maling yuk ahli mak. Dalam tradisi ahli sunnah kitab kita kita menerajukannya nan wong nakal, mari katut nah itu juga benar, yang jenis kandana nonakal itu rawan katut tapi kita juga punya satu man dan satu metode barang mongkar udah ada -no apa awal sudah ada -no apa, aku juga belum kenal, belum ngandani nah kenal era gelem, dia ya jadi kita ini punya dua aturan yang si tok kandandani, berarti kudu juga belum kenal yang si tok kududuwi, benar-benar terkontami. biasanya ini ngacau awam dewa, kita ngilun gusik lo jenis gandani apa jenis katut lah eh ketorak toh ngiloh parang misalnya lo nre nelek wah anak ini sakit gusik gandani nih parang ayo wah sakit gandani <tuk> pojo masalah gue kayak ngonten aku bisa ngedwi pejabat jadi contohnya RTBRW panjang dalam TPECile ngedwi bupati mikir deh sering dikoncoan, kurang lho, gitu, contoh kok bupati sepok, wo, tolong, lagi dari nabis. Contoh izontoh, di rt wah wow, Artinya ya, farin, ya jadi sudah begitu dulu. Makanya kita selalu punya dua jenis kiai tadi mulai kia yang anti begitu, sampai kia yang mau ngandain itu. Ya sudah, mulai dulu orang-orang sholat ya. Sampai dulu kita kitab-kitab sufi. Lu biasa, jenisnya ulama, tancanan pendeta. Nanti saya pasut Jadi ada Abu Yazid, menasih, tengahnya Padang Pasir, ketemu pendeta. Pendeta itu resih, sholat mana? Ya, Abu Yazid, tambahan ini terkenal wali. Apa Anda bisa membuktikan bahwa Anda lebih baik ketimbang saya? ajar biasin, kamu minta apa Bu biasin? saya minta makanan yang enak. itu petani juga langsung ngotot wakil orang macam karena saya juga orang Jakarta. barang apa biasin? layanin ini, kagum ya. enggak, saya tidak minta apa-apa. loh, berarti kekalah gak apa-apa untuk mau langsir di baca nih malah menang aku ya. kenapa? saya memilih yang dipilih dia. Yang dipilih Allah, jadi aku ya raja lo, ya raja. si malah petani masuk Islam. Sungguh, Abu Yazid, kamu tidak pernah memperdaya Tuhan. Sebenarnya, keadaan akhtar malah akhtar jadi masalah. saya memilih untuk tidak memilih lester. Karena Tuhan, biar apa, ya, lumayan Biar Tuhan tetap sebagai nafkah Tuhan. Itu malah, benda tadi, banyak benda tua, benda bener. malah masuk Islam? Hebat, kamu Abu Yazid, menunjukkan Tuhan sebagai Tuhan. Jadi, kamu tidak pernah ngatur-ngatur apa? Tuhan. Cara sampai ada meriam, waduh kalah mati marah. Alwiyahnya tenang aja. Itu lama dulu tuh dia. Kandanan pendek tuh, kandanan nunggu mati-matian. Nanti ngaji atau kalau suwon. Lewat ini hadis loh kayak di dawai Nabi Rasulullah. Lewat salat dimutasiililah Rasul. Woi jamaah beri sisi nanti juzon nanti salah. Taman gua yakin, emang yakin bahwa ini yang benar. Karena ini di dawai Rasulullah mewakili Allah Subhanahu. Apalagi redaginya kawalallahu ta'ala Berarti jadi sebut-hadi sebut Jadi gak ada Masjab kasus kawarit Simbarannya orang tau dosa gede Berarti wajah kafir Ini ngamale apa Orang ditombol itu gak ada Orang itu Itu akal-akalnya orang kawarit Masih mewakili kita mengingatkan Ini Allah seneng banget Nah orang kawulan ini Apa itu? Subhanallah Wabihamdihi Wadadah khulbihi Wadah nafsihi Wadah zinat arsyikun